Pertanyaan olah nafas yang sering diajukan. Pajarat, olah nafas yang narik kuat-kuat, lepas kuat-kuat, dan juga yang nanti dengan tahan nafas, ini aman enggak Pak buat orang sakit jantung? Tidak aman. ya Makanya ikut pelatihan, ikut Zoom-nya, atau dengarkan rekamannya, bukan cuma dengarkan audio, instruksinya, lalu berlatih tanpa pembekalan. Orang-orang ya. yang ada masalah dengan jantung, khususnya ya, udah pasang ring. Kan itu namanya jantungnya sudah bermasalah. Nah, olah nafas ini hampir kayak olahraga, walaupun duduk, berkeringat, energi dibakar, denyut jantung naik. Nah, sekarang batas amannya, di mana batas amannya adalah kalau bapak ibu treadmill, ya, bapak ibu yang suka treadmill maka di alat treadmill atau ya akan diarahkan ya oleh instrukturnya. Umurnya berapa misalnya gitu ya. Dari umur saja nanti ada batas, batas atas di mana pulse denyut jantung itu maksimal boleh dicapai. Tapi juga ada batas minimal, misalnya tujuannya mau kurus, tujuannya mau bakar karbo, menurun gula gitu ya. Itu kan treadmill kan harus waktu tertentu kalau lari kecepatan tertentu sehingga denyut jantungnya dari dari 90 100 naik 110 naik seratus 140 150 gitu ya usianya masih muda 150 gitu tapi dalam daftar itu juga ada misalnya umur sekian ya maksimum 135 umur sekian maksimum 120 jadi setiap orang batasnya berbeda-beda apalagi Sakit jantung, ya denyut jantungnya nggak boleh duduk. duduk, duduk, duduk, du, itu ya. Wah, nanti gara-gara olah nafas, masa rumah sakit lo benar ini ada kejadian ya, karena tidak menyimak instruksi atau pembekalan-pembekalan seperti ini dengan seksama. Nah, bagi yang punya masalah dengan jantung berdebar-debar dan itu melampaui batas maksimal masing-masing, karena masing-masing itu punya batas berbeda-beda sesuai kondisi dan umur ya maka jangan melampaui batas itu bahkan kalau aman 10 di bawah batas batasnya 120 ya 120 nah gimana menurunkannya supaya nggak duduk-duduk ya pertama berhenti paling gampang ya berhenti dan nafas biasa tenangkan pikiran atau nafas pelan-pelan ya nafas pelan-pelan breath sambil menenangkan pikiran ya tenang jangan khawatir yang bikin khawatir juga tanpa berdebar-debar gitu ya jadi 10 poin di bawah batas aman bisa berhenti atau mengendorkan ritme bagi bapak ibu yang betul-betul sehat soal jantung orang tua nggak ada masalah jantung ya naik naiknya itu misalnya biasanya 100 ya paling 120, kayak saya biasanya di delapan naik-naik enggak enggak malah nggak pernah dibawa di atas 110 sih paling naik naik 110. kecuali saya treadmill. Di usia saya saya masih bisa sampai 140 karena memang saya cukup sehat, nggak ada masalah jantung bahkan kadang 150 gitu ya. Wah, agak berkeringat luar biasa. Selesai treadmill, tes gula ya dibakar ya pasti turun gitu ya. Jadi dulu saya pernah 11 tahun lalu kan gula 400 300 gitu. Jadi sebelum ngetes gulanya itu bukan sebelum dan sesudah makan. Sebelum olahraga, sesudah olahraga. Sebelum olahraga, sesudah olahraga. Saya jelajahi aneka olahraga yang cocok buat saya. Apa jalan, apa lari, apa renang, apa treadmill. Itu saya seminggu ini renang, renang terus. Jadi supaya ujiannya, pengamatannya di rata-rata minggu itu. Minggu depan, sepedaan, gitu ya. Gula sebelum dan sesudah. Gula kalau satu kali nggak bisa. Maksudnya nggak bisa dibandingkan ketika baru hari ini olahraga, hari ini sepeda, besok jalan kaki. Kan gula, soalnya kan penyebabnya kan banyak ya udah dio, olahraga, ya, tagihan nggak terbayar aja gula naik, putus cinta gula naik, anak mabuk, gula naik, suami selingkuh gula naik, jadi gula itu fluktuatifnya banyak, maka kalau mau membandingkan harus canggahnya cukup, seperti termasuk ini pengaruh olah nafas pada gula terjadi tiap pagi bangun tidur berapa selama seminggu ini nanti minggu depan gitu ya tidak bisa absolusi nafas langsung dites itu sebenarnya terlalu nggak bisa begitu kira-kira gitu ya karena uh, gula cukup positif tapi yang pasti bisa dibandingkan maka saya ajarkan apa beli oximeter beli ph karena emang olah nafas itu untuk dua itu dahsyat banget gitu ya boleh dikatakan dijamin 100% gitu ya kalau nggak terjadi silakan left group <laughs> Kadar naik naik, nya naik, gitu ya. Sedangkan banyak teori yang lain kan, bukan dari teori olah nafas sebenarnya. Ada yang menghubungkan hal itu, gitu. misalnya kan banyak dokter yang kayak kalau orang, katakanlah kan banyak dokter bapak ibu yang ada anggota keluarga kemo aja, suruh makan banyak sayur hijau. Kenapa naikkan pH? Jangan makan daging merah, menurunkan pH. Mau lebih lengkap lagi, baca buku yang saya rekomendasi itu Dokter Tan Sutien, ya itu ada buku-buku yang menurut saya cukup bagus. Jadi dokter ya, juga ahli gizi. Nah, itu mempengaruhi pH. Jadi pH itu dipengaruhi banyak hal, ya. Yang malas olahraga, malas olah nafas, ya minum sodium bikarbonat, gitu ya. Tapi kalau kita bisa dengan olah nafas, kenapa enggak? Karena begitu efektif. Sekali lagi kembali pada yang jantung bisa berbahaya, maka hati-hati. Maka begitu berdebar-debar dan makanya juga kenapa saya sarankan beli oximeter, ya supaya tuh itu terkontrol kok merasa benar -benar berapa ya pulsenya gitu Oh batas aman masih 10 di bawah batas aman Oke tenang gitu loh ya kalau enggak terukur kan was-was ini berapa ya jangan-jangan 150 <laughs> makin was-was makin naik gitu ya itulah kenapa saya gitu ya mengajarkan pakai oximeter walaupun banyak pelatihan-pelatihan olah nafas ya enggak kesaktian segala macam gitu ya mungkin karena memang memang jalur olah nafas kuno gitu ya enggak pakai Nah kalau Wim Hof Baitiko Mobi itu kan termasuk olah nafas ilmiah gitu ya. menurut saya itu berhubungan dengan biokimia enggak berhubungan dengan aliran-aliran yang kepercayaan, kebatinan dan sebagainya maka dengan indikatornya ya alat bukan sugesti ya alat kan nggak bisa dibohongi. Ini kan di luar tubuh kita wah rasanya nyaman Pak Jarod gitu ya nyaman kan rasa <laughs> Bapak Ibu percaya sama saya mungkin lebih nyaman rasanya yang belum kenal baru gabungnya, pada si orang <gitu> namanya berbeda. Tapi ini oximeter, Tidak ada hubungannya dengan Pak Jarot, tidak ada hubungannya dengan saudara. Ini alat yang di luar saudara yang mengukur berapa saturasi saudara dan denyut jantung. Maka saya minta beli hal ini supaya enggak ada yang namanya uh, sugesti atau percaya tidak percaya. Ya, maka saya nggak banyak ngeposting -nge artikel jurnal mengenai teori-teori. Ya walaupun ada, yang Bapak-Ibu orang-orang pinter, ilmiah, dosen, guru, segala macam, ya googling sendiri sangat gampang ya. Cari jurnal ada mengenai olah nafas, tapi saya lebih praktis saja ya, kita olah nafas, pasang saturasi, lihat naik, itu ya, langsung uh, yakin. ya yeah.